Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan nyanyi emet oke teman-teman kita akan mulai mengirisnya kita mulai dari bawang sumenat Caranya seperti ini uh, dia ke arah lonjongnya yang kita ambil supaya nanti bentuknya bagus seperti ini pakai pisaunya yang tajam ya teman-teman kalau nggak ada alat sebenarnya ada alat pemotong bawang tapi kebetulan kalau saya pribadi nggak terlalu suka karena Eh, terlalu halus gitu loh hasilnya, saya lebih suka seperti ini kecuali ya untuk produksi banyak ya, dia nggak bisa pakai pisau, harus pakai menggunakan eh, alat pemotong bawang. Sebetulnya dapat bawangnya bagus-bagus di keduanya ya, bawang berbasnya juga besar besar ini, bawang sumrapnya juga kebetulan ini lagi bagus-bagus. Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini.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 Kupas hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman hasilnya, ini bawang sumenep Seperti ini hasilnya Dia lebih putih, lebih warnanya lebih pink Nah kalau ini bawang berbes Yang biasa kita temukan di pasar Di pasar-pasar Seperti ini teman-teman bedanya Oke okay, terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video ini Bagi yang belum like atau subscribe Tolong di subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh